Muntasaduk pandang-pandang. Aku nak duduk pasal aku, mumpung pasal mung. Memang tak masuk. Begitu. Mas siapa berani nak bagi nasihat orang ada kecik lagi tu. Bermaknanya dia tak se terima nasihat, tak se terima teguran. Tulah Allah Taala ambil cerita kaum Nabi Lut mari royak dalam Quran dalam beberapa tempat. Maka kita satu tahun hingga hidup pada zaman sekarang ni Lagu mana lebih kauya zaman itu? Pun, lagu itu. A'udz Billahi mina shaitan rajim فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله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 Allahu khair amma yushrikun ayat 50 plus lima plus nes apa lima akhir besok nabi lut yang Allah taala firman didada suratun namlah ini sekali lagi saya baca terjemah ayat lima plus nes baca dah tapi ulas sekali lagi maka kaumnya tidak menjawab Selain dari berkata Jawab bagaimana pokok-pok dia Usirlah lut Dan pengikut pengikutnya Dari bandar kamu ini Maknanya hematlah Waktu baiklah Lut dan Orang-orang yang berimeh Bersamanya Sesungguhnya mereka itu adalah Orang-orang yang mendakwa diri, mendakwakan dirinya Bersih suci Jadi kelum nabil lub ni hok pasang ganah mai jatan sama jatan dia nak duk dalam cemar nak duk di dalam maksiat dia tengok nabil lub dan hok-hok hok beriman dia nampak katanya duk dakwa duk ang katanya cuci bersih hok dia sendiri nak duk dalam cemar saya buat banding mudah-mudah supaya dengan orang gi nasihat kepada orang. Ada orang sore dia gi nasihat kepada orang tu royak royak royak royak royak ba lepas pada kecek sudah. Orang tu kata ke mana? Ginilah ikut mung Mung mung aku aku. Aku nak duk pasal aku, mung tak sama ide royak gapo. Mung tak saduk panah-panah Aku nak duk pasal aku, mung pung pasal mung. Main tong ma lagu tu mas siapa berani nak bagi nasihat orang dak kecik lagu tu bermaknanya dia tak se terima nasihat tak se terima teguran tulah Allah taala ambil cerita Ha Kaum Nabi Lut mari royak dalam Quran dalam beberapa tempat maka kita saton hingga sangkom Hidup pada zaman sekarang ni lagu mana lebih kurang zaman tu pun lagu tu Zamilani pun lebih kurang juga. Itulah Allah royak katanya fa'an jaynahu wa ahlihu illam ra'atuhu kanat qaddarnaha min al-ghabirin. Lalu kami selamatkan Nabi Luth dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya. Dia tak ramah orang. Okay? Hak pasal berime, hak pasal ikut jalan yang benar ni dia tak ramah. Pastu Allah carik wai dalam al illam ra'atuhu kecuali isterinya tak tinggal bini Nabi Lub sebab orang tino ganah orang tino jahat kalau kita nak kata sejahat-jahat orang perempuan kalau kita tengok boleh jadi zaman la ni tak sama lagi dengan bini Nabi Lub pada zaman dulu dah ada tafsir oh, ya ayat ni masya-Allah dia wang pen jahat kepada suami dia sejahat-jahat. Yo royak habis rahsia dalam rumah tangga. Ku burukke, apokah? Dia sengaja royak nak wui jadi tok lelaki ni huduh tak molek. Padahal seorang nabi nak ada manonyo ka aib ke keburukan, ke. tapi bini ndak buat cerita kuเรื่อง keun mar. Nak ujadi tu laki ni cema dalam saita orgya agama agama tak se ujadi orgya berime dengan Allah tu bini nabi nu supaya juga nabi ni, nabi Nuh. la anak Tu Allah yang Allah ta'ala ada rayak wakilah dulu lah nara mung dua dua orgya ni masing lah dalam api ni aku bersama dengan orgya orgya masuk ni aku di akhirat sikit lagi. Masya Allah. Sebab tu, semua yang disebut di dalam Quran ni adalah benar satu penetakpah dia panggil. Benar yang tak boleh berubah. Duk lagu tu. Dia tu, herayak dalam Quran macam mana lagu tu lah. Main pelan-pelan. Pas cuba kita gambar seorang isteri Nabi. Seorang isteri Nabi jadi macam tu. Yang Allah rayak katanya Sejahat-jahat manusia Yang dia buat pada zaman itu Kami takdirkan dia Menjadi dari golongi yang tertinggal Dalam azab Maknanya Di Di seksor Atas muka dunia bersama dengan Orang-orang yang Kena balik bombing pada waktu itu Allah firman Fajalna aliyahah Safilahah Wa amtarna alaihim. Kami jadikan tanuh, Hak bawah jadi atas, Hak atas jadi bawah, Lepas tu, Kami turun hujah, Hujah batu pula, Nak klop, Kamu, Puak-puak ni, Tak siwi hidup lah, Atas muka bermin, Atulah, Kita tengok, Allah Ta'ala balah, Ke atas manusia yang dok buat, Karuk, homoseksual dia panggil iaitu main man sama-sama jantan pada waktu tu tu hanya tak si wada manusia duk buat lagi tapi tak ada Allah timur seluruh dunia pada zaman sekarang ni ngab zina, lesbian Gotu to going go to banyak manusia main sama-sama manusia manusia main ngam menate jimo ngam menate tahu tahulah sikit lagi nak jadi gapro manusia ni. Kau duk buat go to going go to going lepas tu. Sebar seluruh dunia tak ada malu. Tak ada nampak orang tanya malu. Orang dunia zaman dalam ni, dunia orang telanjang tak malu. Kalau lah orang mikir sikit orang telanjang ni, orang orang panggil orang gila. Apa mung duk telanjang depan orang tapi dunia zaman sekarang ni bukan telanjang saja dak. Dok setubuh, dok jimuk, dok zina, dok gatu ni tunjuk depan orang. Apa tu? Seolah katanya berasa bangga dengan benda hok yo dok buat orang boleh tengok. Padahal manusia ni godiknya dia, dia, dia salah, je katuk muka lalu. Katuk muka takut orang tengok muka ni, oh dia ni aku kenal lama dah kenal lamo dah. tak tahu katanya dia. Duduk berlang ataupun dok wagatu-wagani tu galeknya orang. Okay? Dia mandi muka. Dia katuk taksiwi orang. Okay? Prek gambar dia dan sebagainya. Tapi dunia zaman-zaman sekarang ni masya-Allah teruk. Patutlah Allah Taala ayat katanya, "Wa amtarna 'alaihim mataran." Dan kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan. Hujan batu sehingga dalam tafsir katanya Namur tu ada siap dah di batu. Nak jatuh tak palos apa? Musawamah. Yang ditandar siap-siap dah. Katanya batu tu akan kena ke atas mana-mana. Mereka -mana. okay. pelat. Masya Allah. Gak apa lagi? Maka amat buruknya hujah azab yang menimpa orang-orang yang telah diberi amaran. Amarah disini sini iaitu melalui lidah Nabi Lut. Dok wayak so so so beringatlah kamu beringat ah kamu. Patu hujan ni jatuh turun hujan apa ni? Hujan batu turun waktu malam. Yang Allah wayak kepada Nabi Lut katanya mung kena bawa anak kamu dan orang-orang berimin tubik belum subuh. Bila tubik daripada ummuh jangan paling kelik Jangan pandai, jangan tengok semula, takut-takut kan oh? Takut duk teringat, duk sayu hati. Sebab tu orang apabila dia nenek-nenek sungguh, dia tubek, yep, dia tubek dalam darah. Dia tak paling tengok. dia galeknya orang ada ada kasih, cinta, duk ada lagi ikatan. Di dia tak boleh, tak boleh seolah katanya tak boleh terlucup, tak boleh lepas. Tak boleh becek. Masa nak pergi tangis, sampai sud tahce. Sepadalah raya, raya lakon tu lah. Kalau kita gambar mudah-mudah. Tapi Allah raya katanya, Hei luk dan kaum semua, Hakkia berimil, Bila tubik daripada umuh, Gis lah tu Sebab Allah tak ada Nak no. waktu bala, Ke atas mereka ini, Waktu subuh. Alaysa subuh biqarib. Itu subuh tu Dekat dah orang ada tengok-tengok tidur cuba kita gambar eh. puak-puak yang dia tiao ratri tu waktu malam-malam pukul tiga, pukul empat baru sudah makan puak-puak dia sedangkan orang beriming waktu tu pukul tiga, pukul empat tu bikah bangun nak semaya tahjub orang yang minum orang duduk berzina duduk joget pergi mari masa tu dia ya, sudah pub, ba, katuk waktu tu. itu pagi dia tak buka sebab apa? sebab orang minum arok, duduk tenram gotu kan ni, dia nak kliik dah. waktu tu, cuba kita gambar, lebih kurang itulah juga manusia, pada zaman-zaman zaman dulu pun, lagi tu lah tak ada yang, Allah tak ada pun waktu rum, hujah, hujah batu yang yang menjadi hujah yang tak pernah, tu hujir, waktu turun ke atas mana-mana umat Sebelum itu, akhir sekali dan akhir juzuk yang ke sembilan belas. Kulil hamdulillahi wasalamulala ibadiladina salafah. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah dan selamat sejahtera kepada hamba-hambanya, yaitunya nabi-nabi yang dipilihnya. Semua nabi itu tu happy lebelakoh tapi agung nabi-nabi yang disebut nama mereka di dalam Quran. Ha sebab itulah saya selalu dak sebut dak kepada kita tak semua jadi plot. Ya itunyo semua nabi rasul ni adanya ribu orang. Yang tersebut yang apa ni yang menjadi rasul luun-luun 300 13 lebih kurang tu dah 313 ataupun 315 tersebut namu di dalam al-Quran ni 25 dalam 25 tu hak teragung iaitu nya lima orang okay, yang dinamakan ulul azmi minar rusul iaitu nya rasul-rasul yang terpilih iaitu nya nabi nuh nabi ibrahim Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wassalam. Padu dan kalangan yang semua rasul-rasul dan nabi-nabi, Nabi, -nabi, nabi Muhammadlah sallallahu alaihi wasallam yang teragung. Patut boleh katakan sayyidul anbiya wal mursalin. Penghulu segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Yaituannya -rasul, Nabi Muhammad. Sebab itulah Allah Taala pun royak katanya. Nabi-nabi yang terpilih Gaponata kaki 1278. Setelah Allah Taala menceritakan perihal nabi-nabi yang telah lalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa-peristiwa yang berlaku yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wajalla dan perihal mukjizat-mukjizat -mu membuktikan kebenaran mereka dan kebenaran agama Allah yang menjadi hidayah pertunjuk kepada umat manusia maka dalam ayat ini baginda diperintahkan bersyukur. Dengan memuji Allah Ta'ala kerana nikmatnya, nikmat-nikmatnya itu Dan memohon semoga sekelia Nabi-Nabi dan Rasulnya dilimpahi dengan selamat sejahtera Kerana mereka lah yang telah menyampaikan dan menyiarkan, menyebarkan agama Allah Iaitunya agama Islam yang berdasarkan tauhid kepada umat manusia Untuk mendapat keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat Itulah sebabnya kita dapat semenjak zaman Nabi hingga hari ini dan seterusnya Segala doa permohonan dan segala khutbah dan ucap terlebih dahulu dimulakan dengan memuji Allah dan mengucapkan selawat dan salam kepada sekelia Nabi-Nabi dan Rasul. Demikian juga yang dilakukan dalam tulisan yang berupa muqaddimah dan kata-kata sambut teh. Nah, semua orang okay, apabila nak kecek, nak khutbah, nak apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu nak sambung lagi, orang lain ikutlah. Lepas tu, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin ataupun wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Ikutlah. Nak sebut dalam bentuk pasal mana. Tapi, selawat dan salah ke atas junjungi kita Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahawa orang tu, orang yang ucap perkataan yang baik. Mana-mana ucap per, ceramuh, kecek yang tak mula dengan bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam nabi waya katanya fahuwa aqta maka benda tu kecek fair dia usaha dia buat dia adalah kepak utuh tak molek tidak sempurna tu tak cantik dan tak comel nah, doa-doa kita pun apabila kita berdoa tak mula dengan bismillah apa, tak mula dengan alhamdulillah tak mula dengan selawat ke atas nabi pun doa Nabi katanya, semoga Allah Ta'ala tak terima doa tu. Sebab tu kita pun kena jadi semua. Nak kecek walaupun nak kecek panak sekali pun. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Tak apa. Walaupun tak ada mula dengan Alhamdulillah. Sebab Bismillah tu dia termasuknya Alhamdulillah. Dalam dala, dala diri dia sendiri dah. Sebut nama Allah dan selawat ke atas Nabi. Akhir sekali, tu tanya. Amma Allahu khairun, amma Allahu amma sebab tu dalam hukum tajwid kena baca panjang ni. Kena baca ni. Khairun, Dia jadi soal Allah. A Allah. Asaliya, lagu tu. Tapi hukum tajwid dalam riwayat hafaz daripada Asim kena bacanya panjir sini. Boleh juga nak baca pandang? Allah. Tapi satu cara lagi yang kita boleh baca. Tapi umumnya, orang baca, baca panjir. Ha, tu sebab itu kita nak baca Quran ni, saya tambah sikit ni. Eh. Nak baca Quran, kena ngaji hukum tajwid. Kena ngaji tajwid dia. Kena bermusyafah mulut ke mulut daripada guru kepada anak murid. Pastu guru juga kena baca wei betul, we know. Ra'a tak boleh kita ngaji duit tuเอง. Eh. Kena ngaji melalui guru. Pastu guru pula, semual saya gaya kat ni dah. Guru yang keno sungguh dia baca. Bukan telo-telo minta maaf ni. Saya tak ada sebut kepada siapa-siapa dah. Guru sendiri tu duk telo lagi baca. Pastu mengajar anak murid kalau lebih telo lagi, lebih tak keno lagi. Am gitulah nah kita terjemah akhir sekali masa 20 minit lebih dah. Allah yang apa ni? Manakah yang lebih baik? Allah yang demikian kekuasaan atau benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu baginya? nya Ah ni tak daerah nak baca nota kaki sebab masa habis. Ha nah, yang katanya Tuhan tanya, "Hak mana lebih molek weh? Allah ke ke benda hak orang duduk duk syirik?" sebab tu ayat lepas pada ni dah insya-Allah tengok esok saya ulas sekali lagi ayat 59 ni limun ni soalan tuhan tanya a ila allah lepas pada ayat ni wallahu a'lam ala, wa sallallahu alal nabiyina muhammad wa'ala ala alihi wasahbihi wasallam wasallamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh